Boleh dak solat lagi nahan angin? Biasanya, wong yang galak ngundur-ngundur solat itu gara-gara dionya. Enggak, enggak, uang yang ngundur-ngundur ke solat itu lama-lama dia jadi wong yang males solat. Kosongkan kita punya hati dan pikiran fokus untuk solat. Makanya, kalau misal kita nak solat lapar, makanlah dulu. Kita nak solat aus, minumlah dulu kalau memang waktunya masih, pan masih panjang meneruskan daripada kajian di dalam ilmu fiqih di pelajaran yang terakhir yang kita bahas di pertemuan sebelumnya adalah kita di tengah pembahasan tentang Salah satu daripada rukun solat, yaitu tasyahud akhir, yang mana sudah kita pelajari bahwasanya kita kalau nak solat atau lagi solat, salah satu yang wajib untuk kita lakukan, tidak boleh kita tinggalkan, adalah tasyahud akhir, dan kita perlu tahu. Yang namanya tasyahud akhir itu adalah rukun kauli, Yaitu ucapan Ataupun bacawan yang kita baca Dari mulai at Mubarokat mubarakat seterusnya sampai fil alamina innaka hamidum majid Nah bacawan-bacawan tadi Karena dia merupakan rukun kauli maka hukumnya sama seperti surat al-fatihah kalau di dalam surat al-fatihah kita tidak boleh mentasjidkan huruf yang tidak kata tajdid. kita tidak boleh untuk tidak mentasjidkan huruf yang ada tasjid maka samo hukumnya pas kita tashdid, setiap huruf-huruf yang dak kati tashdid jangan kita tashdidken dan sebaliknya huruf yang ado tashdid jangan kita idak tash Maka semisal at-tahiyatul dipucuk huruf ta dan dipucuk huruf ya itu ada tasdid maka hendaknya kita perhatikan di dalam membaca tasyahun jangan sampai Sabdu jangan sampai tasdid yang kita apa namanya ketahui kemudian kita tidak tasken. Nah ini yang pertama Kemudian yang kedua karena tasyahund ini adalah rukun kauli Hukumnya sama seperti surat Al-Fatihah. Maka di dalam pembacaan surat Al-Fatihah. Kuping kita harus nengeng. Kuping kita harus nengeng. Bukan kuping wong yang nengeng. Kuping kita. Nah maka kita wajib. Pas membaca tasyahud akhir. Setiap huruf. Harus didengar oleh kita punya kuping Ida boleh bacuannya Basak bi Basak bisik Ida boleh Tapi kita wajib Untuk setiap hurufnya kita dengar Atahiyatul At Mubarokatus Kita dengar Boleh tak ustaz aku angkat suara Keras-keras? Boleh Kalau memang solatnya dewean Di juru rumah Tapi kalau solatnya berjamaah kalau kita nguatkan, ngegaskan suago, kaget timbul mengganggu wong yang ada di sekitar kita duduk, maka mengganggu itu bisa hukumnya makruh, bahkan bisa hukumnya ha, haram. Misal kita sholat berjamaah, kita macet tahiyatnya kuat dingin, atau hiatul mubarror, assalamualaikum, asyhadu allah, ada itu kan? Eh kan? Allah kan. timbul sebelahnya tadi, Hai kekok mamang sebelani, timbul dia jadi was-was, timbul dia jadi ragu dengan apa yang dio yang dio baca maka mengganggu wong solat itu hukumnya makruh, bahkan bisa hukumnya berubah menjadi haram. Nah ini Mako kita hati-hati. Kemudian hadirin hadirun Ketika kita membaca tasyahud akhir, itu apa namanya? Tentunya membacanya dalam keadaan duduk, duduk tahi, tahiyat. Nah, duduk tahiyat ini duduknya wajib, caro duduknya bebas. Kalau duduknya tua, wajib caro duduknya bebas. Maksudnya, mana ustaz? Duduknya wajib, tapi cowok duduknya bebas. Maksudnya, ini kalau kita macam atahiyatul mubarokatus dalam keadaan sujud, tidak sah. Wajib dalam keadaan duduk, nah, duduknya mak mana? Duduknya tuh mak mana kan? Jadi katanya, katanya ulama duduk tahiyat akhir itu tidak ada kewajiban tata caranya. Maka, duduk tahiyat akhir itu bebas. Mau dia duduknya dengan cara bersila atau dengan melonjorkan kaki? Boleh-boleh saja. Kalau ditanya tentang boleh, yang penting auratnya tidak ter terbuka. Akan tetapi, kalau misalnya dia pengen mendapatkan sunnah, pengen mendapatkan tambahan pahala. Maka duduk tasyahud akhir itu ada namanya duduk tawar, tawar ruk, duduk tawar, tawar ruk, duduk tahiyat akhir, namanya tawarruk duduk diantara antara dua sujud, duduk tahiyat awal, namanya iftirosh, iftirosh duduk tahiyat awal. Iftirosh duduk antara dua sujud. Kalau duduk tahiyat akhir namonyo tawarruk. Apa tawarruk itu? Tawarruk itu berasal dari kalimat warikun. Tawarruk, tawarruk itu artinya minta maaf kalau baso kitonyo bokong Bo? Bokong. Kenapa duduknya disebut bokong? Karena kita punya bokong, kita tempek kendilan, lantai. Lantai. lantai. Makanya duduknya namanya duduk tawar, tawaruk. Wajib dak duduk tawaruk? Wajib dak duduk kita dengan coro tawaruk? Wajib dak coro duduk kita dengan coro duduk tawaruk? Jawabannya tidak wajib. Jawabannya sun, sunnah. Coro duduknya sunnah, tapi duduknya wah, duduk mama lo no, Tapi kalau nak dapat pahalo pakai coro tawa paham faham tidak kilo kilo? Bedanya kan tahu kan? Nah, kemudian di sini pas kita maco atahiyyatul mubarakatussolawatuttojibatulilah itu dari mulai awal jari kita jari-jemari yang sebelah kiri itu kita rapatkan dan ujung-ujung jari itu kita taruh di tepi daripada dengkul eh yang sebelah kiri Adapun yang sebelah kanan maka dari mulai awal attahiyatul dari mulai awal sudah posisi seperti ini eh dari mulai awal posisinya seperti ini dari mulai At-tahiyatul, dari mulai Bukan awal nyoma ini At-tahiyatul pas Ashadu Allah, baru idah. Dari awal at-tahiyatul Sudah seperti ini Posisi jari, tangan Telapak tangan sebelahkah? Kanan, dari mulai Dari mulai at -tahiyat. dari mulai awal Nah, kemudian Posisinya jangan ngangkat dulu Masih di bawah At-Tahiyyatul Mubarakatus. Kapan kita ngangkat telunjuk? Ngangkat telunjuk pas kalimat ilallah. Kalimat ilallah. Ashhadu alla ilaha illallah. Mato kita. Kita punyo mato Awalnya dari mulai salat takbiratul ihram sampai duduk tahiyyat awal akhir. Awalnya matoni sunnahnya ngadep diarahkan ke tempat sujud, tetapi kalau sudah ashadu alla ilaha illallah matoh diarahkan ke telun Telunjuk ini sunnah. Sunnah tuh artinya tidak wajib. sunnah tuh artinya tidak wajib. Ngangkat tangan ke telunjuk tidak wajib. Jadi, jangan pening-pening. Ustad, kalau ada uang yang model ngegembel nanda nih, lajulah. Karena itu, sun sunnah. Ustad, kalau dionya model ngangkatnya nanggung lesu, akhirnya nah Akhirnya kan subuh subuh. subuh nah kan nanggung ngangkan laju lah karena sun sunnah tidak masalah ada yang goyang kanan goyang kiri ada yang naik pucuk naik bak tak muter-muter ada yang model nulis eh model nulis tak tapi sunnah nyoman mantap sunnah jadi kemudian kita ngawas ngawas ngawas mato ini ngawas ke illallah ke telunjuk. Itu juga hukumnya sunnah, sunnah. Sampai kapan Ustadz ngawasi telunjuk? Sampai fil alamina innaka hamidum majid Ustadz, aku makmum masbuk Aku makmum masbuk, apa masbuk itu? Ketinggalan Ketinggalan itu artinya apa? Telambat Telambat itu apa? ida melok dari awal, yo ya kan? makmu masuk. kenapa masbuk karena ketinggalan. kenapa ketinggalan? karena terlambat dulu. ngapa ketinggalan? karena lam? lambat. lambat. ngapa kau lambat? karena ida melok dari awal. nah, makmu masbuk imamnya ah Akhir Dianya tasyahud akhir lul. loh. Imam tasyahud akhir Makmumnya makmum mas Mas buk Imamnya tasyahud akhir Makmumnya tasyahud akhir lul. loh. Oi, oi, oi Agak dulu, jangan Dengar dulu Ada makmum mas Oh. Masbuk itu telam, ah. Telambang itu karena keting, ah. ketinggalan, karena tidak meluk dari ah. awal. Nah, <laughs> imamnya tasyahur akhir. Oh. Ya, nggak imam dulu, bagaimana okay, dulu, kamu? Imamnya tasyahur ah? ah. akhir. akhir, makmumnya tasyahur akhir belum, oh. tasyahur akhir belum, oh. belum. Dia duduknya. Dia duduknya tetap duduk Tasyahun awal, awal. awal. Tapi bacoannya samu. Jangan lupa Bukan boleh Bacoannya samu, Sunnah Sampai fil ala mina hamidum. jadi jangan, jangan, bukannya jangan tidak boleh sayang, tidak dapat pahala. Aku ini kan tasyahur, ah, bukan tasyahur akhir, aku ini mak masbuk. Jadi sampai solawan, beh, Allahumma sholawat Muhammad ni ala Muhammad, sudah diam. Padahal imamnya sampai fil ala mina inaka, memang dia sampai solawan tidak masalah cuma pahalonyo kurang sempurna jadi ingetken ingetken ingetken ingatkan tuh artinya jangan lupa heh jangan lupa ingetkan tuh arti jangan jangan lupa nek coro jauh ini pun ojo kelah kelalen ojo kesu kesupen kesusu ayo ojo kesupen nek kesusu niku jangan ngacay-ngacay Eh? jadi apa namanya jangan kita lupa kalau kita makmum masbuk meskipun imamnya itu tidak di akhir meskipun kita makmum masbuk kita tetap maconya sampai fil alamina innaka hamidum ma majid Nah sudah sudah selesai Kita sampai kapan tadi sampai fil alamina innaka hamidum majid mata kita ngawas telun tolunjuk at tahiyatul mubarokatus nas Ma, at masih di kiblat at tahiyatul mubarokatu sholawatu thayyibatu lillah assalamu alayka yaa an nabiyyi rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa 'ala an laa ilaaha illallah asyhadu anna muhammad asyhadu an laa ilaaha illallah eh, illal, illallah ngawas telunjuk telunjuk ngawas telunjuk punyo kita dewe jangan ngawasi telunjuk wong ya yeah. Ngawas telunjuk Sampai kapan? Sampai fil alamina innaka hamidum majid Setelah fil alamina innaka hamidum majid Maka kita disunahkan untuk membaca doa Sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu Setelah doa Baru kita mengucapkan sah, Salam Assalamualaikum Jangan noleh dulu Assalamualaikum Alaikum masih ngadep Kim. assalamualaikum. Ini yang wajib, warohmatullah sunnah. Assalamualaikum, ini wa? wajib yang pertama. Eh? Wajib, nyusun sunnah. Pakai wabarakatuh sunnah, ada tidak? Cukup, tidak usah lagi kecuali sholat jenazah. Kalau sholat biasa, sholat wajib, sholat sunnah, cukup sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ingatkan ibu-ibu, jangan kita noleh dulu kecuali alaikumnya mas. Sudah sel selesai. Ini sunnah jadi boleh dari awal assalamualaikum boleh tidak batal sholatnya cuma sunnahnya model ma ini assalamualaikum warahmatullah sekiranya pipi kita pacak di oleh wong yang di belakang sekiranya be. bukannya assalamualaikum warahmatullah ke anda? tidak sekiranya baik Sekiranya kejingo, kejingoan. Nah, kenapa kata ulama, kata ulama sunnah, sunnah, sunnah tidak wajib. Assalamualaikum, warahmatullah. Kenapa sunnah? Bukannya asalamualaikumnya ini, kenapa sunahnya alaikum dulu, baru belok warahmatullah wabarakatullah. karena takutnya kage kalau kita belum selesai alaikum sudah kita noleh kage dado kita berpaling dari kiblat. Kalau dado berpaling dari kiblat, maka sholatnya batal. Banyak imam, banyak makmum, banyak uang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh. Bepaling dari kiblat batal salatnya. Payah-payah dari awal, bacuan lah bagus, rukunya lah bagus, Iktidar. Di ujung salatnya bepaling dari kib. Mak mano? Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai nak ngetek ke pinggang. Heh, asalamualaikum Terahat lemak. Jadi batal yang model mak itu, makonyo supaya terhindar dari kejadian seperti ini. Makau ulama ngomong, alangkah baiknya. Lebih baik kita selesaikanlah dulu. Assalamualaikum, baru nole warahmatullah. Assalamualaikum, warahmatullah. Kira-kira faham? faham? Faham apa kira-kira? Kiro-kiro faham? Faham apa kiro? Kiro-kiro. Faham insya Allah. Insya Allah. Nah ini masalah salam. Assalamualaikum. Ustaz. Misalnya aku lagi sholat pas ditasyahud akhir. Minta maaf. Di ujung Ustaz. Sudah di ujung Nian. Di ujung. Angin Nila di ujung. Jadi akhirnya laku tahan-tahan. Boleh dak sholat lagi nahan angin. Lagi sholat nahan angin Boleh dak? Jawabannya Kalau sebelum sholat Angin tulado Angin tulado Dia berwudu berwuduk tadi itu habis minum cuko, akhirnya kembung perutnya eh kembung akhirnya sebelum sholat lah sudah kembung buanglah dulu buanglah dulu mbak wuduk lagi karena kalau dia sholatnya dari awal sudah ada tahan-tahan minta maaf nahan kencing nahan BAB nahan ken kentut kencing Eh, nahan gentur, nanggung ustaz lah berwodok Sayang payah gino nak berwodok lagi Nah, boleh tak sholat model ma itu? Boleh, sah tidak katik masalah Tapi hukumnya mak makruh Kenapa makruh ustaz? Ya pikiran dia Allah akbar, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Pikiran Nah, kecuali Kecuali, kecuali kalaulah sudah dia sebelum sholat dak katik raso Sebelum sholat ketiga so Di rokaan kedua Pas tahiyat awal baru ada so Baru ada so Nak ngencik Baru ada so Nak ngen, Ngentut Maka apa hukum kita nahan? Hei Apa hukum kita nahan? Dengar ke dulu Kalau misalnya ada wong yang sebelum solat dia sudah ada rasa. Rasa ingin buang air kecil, rasa ingin buang air besar, atau rasa ingin buang a ah, buang angin. Maka, kalau sebelum masuk solat sudah ada rasa, dirasa serasa dan merah, merasa, maka dia kalau masuk ke dalam solat hukumnya mati salatnya Sa. Sa. tapi makruh. Makruh, makruh. Kenapa makruh? Karena menghilangkan khusyuk Tapi sekarang kasus yang kedua, sebelum sholat, kita katakan sholat. Kita katakan sholat enteng-enteng, baik. Tiba-tiba pas di tengah sholat, Baru nak nah. baca-baca di sini. Kan ada yang nak? Kan tadi dah katakan sholat, tapi sekarang di tengah majlis, baru nak nak nge buang air kecil kak atau nak buang angin apa hukum pas kita di tengah sholat nahan itu? apa hukumnya? hukumnya? wajib wajib ditahan lo kenapa? iya wajib ditahan kalau dibuang batal Wajib ditahan, Kalau kita bakal ke sholat, yo menoso. Lagi sholat dengan, dengan tuh lagi so. sholat, sholat tu lagi sholat dengan. Nah, tiba-tiba lagi macam apa ya? Kita nak buang angin, kita buang ke? Oke, buat semua sholat. Nah, jangan dibuang, tahan kelak sampai habis. Tidak makruh, hukumnya wajib malah. Kenapa? kalau kita buang sholat nyoba. Batal kalau membatalkan ibadah berdoso kecuali kalau memang ada sesuatu sesuatu yang lah yang kira kira faham, insya Allah. Nah ini jadi, nah ini cerita Ustad Ustad lah di ujung nian Ustad lah di ujung laku empat empat kenian, tibo tiba asalamualaikum alaikum mak ah. mana ustaz sah dak sholat aku? sah tidak batal sholatnya sah sholatnya, kenapa? karena salam yang wajib itu adalah salam yang pertama, sampai assalamualaikum warahmatullahi sunnah, jadi kalau pas nyebut warahmatullahi <sparờ> <surprises> <ashes> ini buang anginnya wong tua <found�. s***> tidak apa tidak tidak batal sholatnya sah sholatnya tidak perlu diulangi cuma tidak usah lagi kita salam ke kiri kalau sudah buang angin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usah. Kenapa Karena sholatnya sudah sele selesai? Nah, ini apa yang, apa namanya, pembahasan tentang uh, rukun, so, rukun Insya insyaallah, dari mulai apa yang kita pelajari, takbiratul ihram, niat, lama belajar ini nih. Eh, lama, yang belum beruban jadi beruban. Eh, jadi lamo kita belajar ini, tapi insya Allah walaupun lamo, insya Allah ilmunya bisa kita fahami dan bisa kita amalkan. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin, hadiron muslimin, muslimat rahimani rahimakumullah. Sedikit menambahkan, di sini dikatakan di dalam kitab sunnah duhulu salatin binasyatin wa farogi qalbin wafiha khusyukun watabdabbulu kiraatin wadzikrin wa idamatu fi mahalis sujud wadzikrun wadua'un sirron akibaha ini disebutkan sunnah disunnahkan dukulu solatin binasyad kalau kita nak ngawi ke solat kendaknya solat itu dalam keadaan nasyad nasyad itu semak Semangat Jangan letoy Jangan le, le su, Sungkan ga Sungkan ga Jangan Kalau nak masuk ibadah Seperti ibadah sholat Maka Lakukanlah sholat itu dengan semangat Semangat Jangan Tadi na Subung tangi Hei payo sholat Aduh masih capeknya Jangan Tapi nasyad Disunahkan kalau kita nak masuk ke dalam solat dalam keadaan na nashad. Nah, nah di sini makonyo ulama ngajarkan. Ketika kita pengen semangat diupayakan solatnya tuh di awal waktu Biasanya Wong yang galak ngundur-ngundur solat itu gara-gara dia tidak Wong yang ngundur-ngundur ke solat itu lama-lama dia jadi wong yang males solat. Eh apalagi solat isya. Eh, hey, solat isya nih waktunya paling panjang. Eh, hey, paling panjang. Kalau maghrib, insya Allah semangat. Tapi kalau sudah solat isya, agaklah lah. Ya, dengar lagi, agaklah Nanggung, nunggu iklan dulu. Eh, hey, agak lah. Agak lah. Agak, agak, agak, agak, agak. Ujung-ujungnya kele. Kele. Kele. Kele. agak-agak agak-agak agak ujungnya kelebu kelebu Biasa kan agak-agak agak agak agak ujung ujungnya kanyut ini bukan kanyut lagi kelebu kelebu tedu ujung-ujungnya apa dia? Solatnya di ujung waktu bahkan lah sudah keluar waktu jangan jadi makonyo. Mak mano ustaz supaya aku nih sholat ini dalam keadaan semangat begitu denger azan. Begitu dengar azan, kalau pacak sebelum azan sudah ada wudhu. Begitu dengar azan, caw langsung, eh langsung kita sholat gobliah, gobliah dulu, nak dua rokan atau empat rokan. Kalau ada empat rokan, kemudian baca Subhanallah, subhanallah, subhanallah sepuluh kali. Setiap sebelum sholat wajib, ingat kan ini ada amalan, amalan ini bagus nian. Yang ngajar mengajarkan amalan ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kata Nabi Muhammad Kalau kita nak sholat Wajib Maka jangan langsung sholat Supaya pas kita masuk sholat wajib Pikirannya sudah te, Tenang Pikirannya sudah hu khusyuk makmanu cagonyo pertama wudhu kemudian sholat qobli Qobliyah jangan langsung ajak ujung sholat jangan tapi baca dulu subhanallah subhanallah sebanyak 10 kali kemudian la ilaha illallah la ilaha illallah sebanyak 10 kali kemudian Alhamdulillah Alhamdulillah sebanyak 10 kali Kemudian Allahu Akbar Allahu Akbar sebanyak 10 kali. Kemudian astagfirullah istighfar 10 10 kali. Kemudian setelah 10 kali tutup astagfirullah lil mukminin wal mukminat. Baca ayat kursi. Allahu Tahun terus sampai selesai, maka kata Nabi Muhammad SAW, insyaallah dengan dia macu zikir ini solatnya akan semangat, solatnya akan khusyuk hadir hatinya, dan wong yang istiqomah mengamalkan ini, Allah ampuni dosanya, dan dia pasti masuk surga Nabi yang ngomong. Nah, jadi, amal ke berapa tadi? Subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, allahu akbar istri isifar ayat ayat kursi masing-masing zikir -masing sepuluh kah Subhanallah La ilaha illallah alhamdulillah Allahu akbar astagfirullah masing-masing 10 kali kemudian tutup dengan astagfirullahal lil mu'minina wal mu'minat lanjut baca ayat Qur' ayat kursi ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian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 Kita nak sholat tapi ada gawi nak pun dengan telpon lah dulu Jadi kelak, kelak seluruh gawian Setelah selesai maka kita baru sholat Supaya begitu kita masuk sholat Maka kita bisa khusyuk, kita bisa menghadirkan hati Nah kemudian terakhir untuk pelajaran pada siang hari ini adalah tadabur kiro'ah wadzikir. Dianjurkan. Kalau sholat itu jangan sekedar badan yang bergerak. Jangan sekedar lisan yang berbacauan. Jangan. Tetapi hendaknya apa yang dibaco kita resapi maknanya. Aku tidak tahu Ustaz, maknanya apa dia baca artinya. Allahu Akbar. Apa artinya? Gesapi. Kemudian baco Allahu Akbar Kabiro. Walhamdulillah. Apa artinya? Gesapi. Kemudian pas kita maco surah fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahibel amin. Gesapi. Pas kita maco Iya karena budu. Wa Iya karena sa'in. Resapi maknanya minta segala hajat. Pas maco tadi boleh tak usah aku ulangi. Boleh. Iya karena budu. Wa Iya karena sa'in. Kita ada kesepakati, ini masya Allah, lemak Baca doa dalam hati, bebacoknya. Ya Allah, aku minta duit. <gülüyor> Dapat aku, tapi dijewati. Ya Allah, utang aku banyak, lunas kelah. Iya, karena budu. Wah, iya, karena ini Ya Allah, aku punya masalah selesai kelah. Ya Allah, aku punya beban, ringan kelah. Pinta sama Allah setiap bacuan bacuan itu kita resapi dan jadikan media kita untuk bermunajat dengan Allah. pas kita sujud a'la al Ya Allah engkau yang maha tinggi engkau yang maha luhur aku orang makhluk yang paling hi yang paling hina hinakan diri kita di hadapan Allah berdoa disitu nangis pas sujud luar biasa maka solat yang seperti ini adalah solat yang Luang untuk dikabulkan Oleh Allah itu sangatlah be Besar, nama maksudnya Bapak Ibu Kalau kita bertanya Ustaz Aku nilai salat aku nila gak Ustaz Tapi ngapulah, mak-mak inilah Mak Karena ada masalah dalam sholatnya Memang kita solat, Tapi sholatnya kita masih bermasalah Masih solat kita Tunggat tunggint baik Masih sholatnya kita bacuan, baik Bacuannya juga ngacang-ngacang Pikirannya kemana-mana Inilah kaino, inilah maka sholat kita belum mampu untuk memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan kita. Kehidupan kita yakin kalau kita perbaiki salat, salat kita bagus gerakannya, salat kita bagus bacaannya, hati kita meresapi daripada setiap bacaan dan gerakan, insyaallah urusan uh, galuh galu dunia akhirat bakal dilancarkan oleh all, Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala hadirin, hadirat muslimin muslimat insya Allah, insyaallah, insyaallah nanti pada tanggal 7 Desember hari Rabu Ana Habib Gasim dengan tuan rumah daripada majlis ini e, Ibunda Cek cekhoi atau Khairiah dan beberapa jamaah eh cek Yun kemudian cek jam apa panggilannya apa cek apa cek ema eh e, Jamila cek emang panggilannya Anang jauhnya Ya wong lamo dulu main itu sudah dan beberapa jamaah yang lain akan melaksanakan ibadah umroh. Tanggal 7 Desember mako kami yang akan umroh ini minta doa. Minta doa dari seluruh hadirin hadirat supaya diberikan kesehatan, supaya diberikan keselamatan sampai balik ke sini lagi. Eh, diberikan penjagaan dan do tolong doakan kami umrohnya lancar ibadah yang kami lakukan di sana, ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena paya paya be kalau kami yang berangkat, la metu ke duit la metu ke tenaga la buang-buang waktu la nyiapkan waktu tetapi ternyata umrohnya ibadahnya tidak diterima maka doakan Doakan kami yang berangkat, insyaallah ibadahnya makbulah, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan, dan, dan, dan, tentunya kami yang berangkat akan selalu mendoakan ibu-ibu, hadirin, supaya bisa nyusul, diberikan kesempatan, diberikan kemu, kemudahan. Insyaallah setiap, setiap, kami niat, nah ini cehoy, ya, lanjut tuan aja gila di sekarang supaya pahalokito di sano bertambah besar ini cago iya akan lanjut tahu supaya pahalokito di sano bertambah besar maka pas kita ibadah jangan lupa dari awal nyampe di madinah kita niat ke mak mana niat kenyo kita berdoa jiwa ya allah be kebaikan Apobe ibadah yang bakal aku lakukan, yang engkau mudahkan untukku di selama aku di Madinah dan di Mekah, maka aku niatkan pahalo ibadahku ini, ku hadiahkan kepada satu wong tuaku. Ini nomor satu, wong tuaku. Yang kedua, misal cekhoi, laki aku. Kemudian dan seluruh daripada anggota Majelis Nur Khai, Khairiyah. Diniatkan seperti itu. Jadi kita niat seperti ini pas kita salat misal salat zuhur berjamaah di Masjid Nabawi, kita dapat pahala, yang di sini dapat pahala. Nah, wong yang galak ngejo ke wong, wong yang galak ngejo, ngejo ke wong kaget dia diejo ke wong. <tuh> wong yang galak ngejo ke wong mako dia bakal dia nah, ngejo ke Allah Allah yang ngejo ke jadi benar ya Allah yang ngejo jadi jangan pelit jangan pelit jangan pelit sama pahalo jadi makonyo niat, kela. niat kela. Inget ke niat ke begitu ingat ke anak ini galak lupa ingat ke cek hoy ingat ke cek cek ma ingat cek ke alam jauhnya, Yuniarbaeti, yo yo, eh cek diingat ke kalau kita begitu mendarat kita langsung ngomong Jiwati kita, ya Allah segala kebayaan segala ibadah yang aku lakukan yang Engkau berikan aku kemudahan untuk melakukannya dari sholat wajib dari sholat sunnah dari berjalan menuju kemas Jid, zikir, doa, tawaf Sa'i dan seterusnya Aku niatkan pahalo untuk uang tuaku Untuk siapobe daripada almarhum, almarhum, almarhumah keluarga ku, Dan untuk galo-galo Uang -galo yang ada di majelis Yang aku kenal dan yang aku Ida ke? Kenal Insya Allah, Insya Allah. jadi tenang kamu-kamu tenang Insya Allah selamu di sana Kami akan selalu mendoakan Dan tentunya doa yang terbaik Supaya kita selalu mendapatkan kebaikan dunia Dan kebaikan ah, akhirat. amin Amin ya rabbal Alamin Mungkin ini ada beberapa waktu sedikit Untuk ada sedikit tanya jawab nah, Sekali lagi kami minta maaf. Jikalau ada kesalahan yang akan berangkat, minta maaf mungkin bukan mungkin. Pastinya, ada ucapan, ada tindakan yang menyakiti hati, menyinggung perasaan. Mohon dimaafkan. Semoga segala kita insya Allah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.